pada <laughs> boleh the door is closed Ya. Para hadirin PLP IAIN Seh Nurjati Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Ciwari